Update kondisi terkini Indra Bekti, sudah bisa berkomunikasi dan mengenali nama anak-anak. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, baru-baru ini membagikan update tentang kondisi terkini Indra yang sedang dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Menurut Aldila, kondisi Indra sudah membaik dan ia sudah bisa berkomunikasi dan bertanya meskipun pertanyaannya masih acak. Selain itu, Aldila lega karena Indra sudah bisa mengenali nama anak-anaknya. Saat ini, Indra masih dalam fase pemulihan di ruang ICU. Jika kondisinya membaik, ia bisa dipindah ke ruang rawat inap biasa. Keluarga tidak diizinkan untuk mendokumentasikan kondisi Indra saat ia berada di ruang ICU kecuali mendapat persetujuan dari tim dokter atau rumah sakit. Sebelumnya, Indra menjalani pemeriksaan MRI setelah mengeluh penglihatan buram dan pusing. Adik Indra juga menyebut bahwa gangguan ingatan Indra hanya sebatas aktivitasnya dan bukan lupa terhadap orang-orang di sekitarnya.